Wah, wow. ternyata Uma punya juga asik, anta kita bisa bikin tulor, tulor sayur juga deh. <tuh> <tuh> Guys,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 Siapa kamu? Tidak bisa bikin kaget aja Kurang lagi dandan juga Ini Rara bukan Umah Kamu yang ngagetin Waduh-waduh hmm. Wah, anak gadis Umah Lagi belajar make up ya? <laughs> iya Umah Rara lagi bikin Tutorial make up. Tutorial. Bagus nggak hmm? mah? Gak, nggak bagus. Cantik itu kayak Uma, Gak usah dandan, <tuh> tetap cantik alami. Hah? Uma, emang nggak boleh dandan ya? Boleh sayang. Uma juga suka dandan kalau ada abah. Oh. Yang tidak dibolehkan dalam berhias itu adalah Tabaruj.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 Maafin Rara juga ya Uma Iya sayang <girly> Uma ini bisa hilang ga lipstiknya? Bisa kok <tik> Ya ampun guys Besok-besok jangan ikutin tutorial makeup ala Rara ya Soalnya jadi repot deh bersihnya <tik> Iya guys Meningan masa dandan lah deh Uma, gak pake makeup masih cantik <tid> segitu dulu ya guys dah assalamualaikum <tid> <tid> apa anta lo kok kaget ya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 yang besarnya lima puluh kali dari besar tubuhnya. Lihat deh, Rara dapat apa nih? Hah, anak-anak burung? Mm. Astagfirullah. Dapat dari mana, Ra? Itu, Rara mau biara burung aja deh, dipelihara. Mm -hmm. Jangan, Ra. Cepet balikin ke sarangnya. Kasian mm. tahu, emang nggak boleh biara burung. Hmm.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 Cuma, iya sayang Tadi di taman ada anak burung Wah Lucu banget Padahal Rara mau piara Tapi gak boleh sama kanusa Rara mau pelihara anak burung Hmm Pasti induknya sedih Kalau kehilangan anaknya Kasihan kan Ra. Rasul melarang kita Untuk tidak menyakiti hewan Hmm itu <laughs> ya Tuh kan dibilangin gak percaya sih Kata Pak Ustadz ada juga hadis yang mengisahkan Tentang seorang wanita yang disiksa dan masuk neraka mm -mm. Karena ia mengurung kucingnya hingga mati ya kan Mama? Iya yeah. Gak dikasih makan, gak dikasih minum <laughs> Astagfirullah Anta. Eh, eh, mau kemana Rara? Tarian, ya, Pak. Eh, uh, ini nih, bakal buat Yang banyak ya, biar sehat. Minum anu, ini. Kerarar. 어머. <sus>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 Masya Allah, terpilih sebagai murid TK berprestasi, hafalan surat terbanyak, terus... Dapat bintang terbanyak, pokoknya nggak pernah telat. Mulai, mulai. Terus, murid pertama hmm. yang lancar baca tulis, hmm. terus hafal perkalian. Hehehe, gak ada gak yang bisa ngelahin rara. He? Hehehe, gue nampak enggak? Hehehe, yaaah Ayo nampak, Dan predikat murid TK terbaik tahun ini adalah Rara Hmm, pinternya Rara Selamat ya Pemangin lagi ah Ya ampun Kau sampai berapa hidup, kali hidup, videonya diputar hmm. terus rak Emonya kenapa? Kanusairia nggak bisa jadi murid berprestasi, Fairara? Hahaha. Hmm. <tuk> <Dola. tuk> oh ya, Uma kan janji kasih hadiah buat Rara. Astagfirullah, bukan? Mulai deh sombongnya, merasa hebat. Sekarang angin lagi hadiah ke Uma. Kalau murid berprestasi,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 Aku jadi gitu sih ngomongnya? Rara, di mata Uma kalian itu anak yang berprestasi. Hah? Jadi, kalian berdua berhak mendapat hadiah. Hmm. Bangga sama diri sendiri boleh, tapi nggak boleh sombong. Tuh. Nggak boleh merendahkan orang lain. Tuh kan? Ya sayang? Hmm, sombong. Rara nggak sombong kok. Eh, dia bala. tahu tau nggak? Kalau sombong itu temennya siapa? Huh? <teman> temennya setan! Suka ngerendahin orang lain, <teman> merasa dia paling hebat. <teman> Kayak siapa yo ya? <teman> Jadi, Rara temennya setan dong. <teman> <teman> hmm, kalian ingat gak?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 Nah, gitu. sejak saat itu iblis diusir dari surga Hii. dan ditetapkan jadi penghuni neraka. Astagfirullah, ampunin Rara ya Allah, hmm? Rara ngamuk <laughs> mau jadi temennya setan, Rara janji nggak <laughs> ngomong lagi, nggak akan nah, nah, nah, nah. rendahin nah, orang lagi, <laughs> pokoknya Rara nggak mau. Jadi temennya setan? Ada. <girly> <girly> oh. Maafin Rara ya Uma. Mm -mm. Kan Nusa. Ya. Iya, nggak apa-apa. Jangan sombong lagi. Kalau gitu, kodonya nggak usah dulu ya? <gir> hmm. huh? Jangan. Oh, jangan. <gir> iya, kalau Nusa sih nggak apa-apa. Kadonya jangan diambil. <gir> Wah wow. wow. bagus Alhamdulillah Alhamdulillah <laughs>